Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Diki Wijaya Kali ini Saya mau bicara tentang otomotif guys yaitu mengenai karburator Karburator pedang motor adalah fungsinya untuk menghidupkan mesin apabila karburator itu tidak fungsi maka motor kamu tidak akan hidup atau tidak tidak akan menyala dengan baik Oke kali ini saya mau menjelaskan atau praktek langsung guys mengenai cara setting karburator beda motor atau dengan membersihkan secara sederhana Oke guys tidak terlalu panjang yang saya ulapkan Langsung saja praktek. Atau silakan dipantau ke video berikutnya Oke okay, guys Pertama kami harus siapkan Kunci T ini Kunci C 8 Atau ring 8 bisa Juga open Pertama lepaskan dulu ini atau kendorkan dulu kunci ini. untuk baut 8 ini, yang kiri. Sudah kendor, ini untuk filter ini, karena filter juga ini perlu, guys. Kalau musim hujan gini, ini harus rapat. Nah, kalau enggak rapat ini nanti kemasukan air. Kalau sudah kemasukan air. Mau ke akhirnya, oke, coba. Sendiri, guys, nggak terus. oke, okay, lepas ngambil ambil bensin gas sedikit gas buat nyuci Bantarisme di liat, gampang amirnya di sedang ini hmm. Kuting amirnya cukupnya hmm. guys Ini adalah fungsinya untuk mencuci Ya, bersih Lepas juga ini, ini skepnya, guys. Kalau jarum lidernya ya bisa lebih Oke, okay, kita lepas dulu. Kita lepas pilot jetnya kayak kita persiapkan. Nah, ini namanya yang panjang ini pilot jet, Guys. mencetnya nah, ini mencet saja ini jangan lupa kuantungnya juga lebih dekat dengan ini ini jarum ini jarum ventilator ini biasanya kalau mudah banjir, ini no, bisa disebabkan karena ini, guys. Nah, ini karena ini kita kalau sudah kecil atau aus. Nah, ini biasanya amda, amber atau minta bocor, katanya. Solusinya ya, ini guys, <gat> ya dikasih ini, ini sedikit biar enggak kental, biar enggak bocor, ini guys. like itu pastikan mengenai mengenai gabung TV pakai kompresor gas cukup enam tube saja. Ya, Sebetulnya kalau kompresor Menyimpan air cukup titis saja sudah bersih Oke. Okay. Nah, kita perhatikan dalamnya ini gini biasanya tanpa terkena air dalamnya, kita pakai kuas, kuas adanya, ini kebetulan kuahnya kuasnya besar, yang kecil ada teman di toko belum diambil. Nah guys, jadi ya, mulai kematangan lagi, mudah guys, adalah nang atau sulit yang kita bayangkan. Jangan kepayau terus. Ya kalau ada uang kalau nggak ada, ambil itu itu nanti belajar guys. Saya kita pasang lagi. Okay guys, kita lanjut ke masangan. Nah, ini sudah bersih ya. Yes. Setiap ini juga untuk skepnya jangan lupa dibersihkan. Biar seperti yang menyentai hilang. Okay. untuk pemasangan ini guys, jangan sampai kebalik. Biasanya yang ini ada lubang ini, koak ini ada epipan. jarumnya sesuai oke okay. kita masuk guys sedikit ke pemasangan ini jangan terlalu kembali guys nah ini ada garisnya ini taruh belakang Oke, itu tadi guys cara meneruskannya pakainya langsung semoga bermanfaat dan saya sedikit ini untuk kalian dan saya ucapkan terima kasih telah melihat dan memantau youtube saya sebagai ucapan terima kasih silahkan like subscribe. Atau bila lo komen Dan juga tombol lonceng Biar tidak ketinggalan informasi ini, Atau video berikutnya Terang lebih demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh